Kita bikin sendiri, ya yeah, guys. guys. Dari ayam, tempe orek, karena sendiri sedang telur, telur, dadar, pokoknya ini kita bikin sendiri, nugget telur, telur, telur, telur, telur, telur, telur, telur, telur, telur, telur, Shinta Dewi 17 years. Welcome back to my channel Shintan Girl. Lisa and Shinta twin sisters. Happy enjoyed watching. Thank you. Simiu on the canon and menu ulain tahan. Lisa dan Shinta yang mamasek dan mendikarasi guys. Pizza for chocolate. Birthday Shinta Dewi 17 years. pop mouse cheese Oreo. Cake nya Blackpink and BTS birthday Shinta Dewi 17 year. Ini nih kue kek cake chocolate birthday Shinta Dewi 17 year. And the black cake pop Kpop most cheese Oreo. Nah, itu dia. Yang kita makan nasi kuningnya. Nasi kuning. Ini dia kue dapat coklat sama coklat Ini dia. Ini Kpop ki pock rasa tuh baca rasa cheesecake oreo oke okay, makasih kepada cheesecake oreo dan doanya. <tuk <Glúschi> <tuk <grandma> doanya ya terima kasih atas kado dan doanya untuk Mamega dan Kiki tempe orek, terus ikan asin, risol, uh, telur, telur dadar, pokoknya ini kita gitu, bikin di Aku diulang tahun ke 17 tahun, sweet 17 minta doain semoga sehat, sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. amin terus kita mau nge lilin. nge nge nge pakai kipas guys iya, nggak boleh sama gitu aja satu lagi mereka Mie. lepas guys, ini kami lepas dulu ya supaya gampang detik aku yang megang kan aku harus suka tak ya guys, ini agak-agak agak susah aku, aku aja gak ada nah, aku aku panjang? gimana nih, depan? nah, ya cincamasi. kita dulu. 2022 guys. Yang ke-17 tahun. No no no. Mari kita doakan semoga Sinta panjang umur dan sehat selalu. Nah ya, amin. Yeah. Ah. Nah ya guys, udah lanjut ya. Kita hmm, potong, kita potong. Mari kita mau berdoa membaca <muk> amat ya, ya. <muk">. like comment share subscribe shintan girl thank you ini dia guys selamat ulang tahun selamat ulang tahun cinta siapin. Ini lebih bagus lagi. nah ya. Ambil. Sudah ada, sudah, sudah. Terus satu. Nah. Nah. Nah, nah, ini dia guys. Kakak nah akan Ini yang pertama. Ada. rasa itu, rasa yang ada di oreo Enak banget, manisnya pas, rasa oreo. Manisnya pas, dia aja ya. Krimnya ke, ke apa? Walaupun. Uh. juga enak banget, pas, manis, puluhnya lembut banget ya. Bahannya yang lembut krimnya berasa. Ada oreo-nya juga, guys. Enak banget, ada keju. Satu. Selanjutnya adalah tunggu. Uh -huh. Ayo, yuk. Lanjut ya, guys. Yeay! Aku mau kue yang kedua. Tuh nah, ya, guys, ini kue yang kedua enak banget, guys. Nih ya. Dari jepur coklat sampai coklat. Nih. Mala mangan enggak? Enggak. Eh. Yeay. Nih. mau uangin. potong oh potong kue nih maksudnya. Sini. Ikut aja, guys. Halo, salam. Dessert potong kuenya. Eh, deh. Hmm. Mana? Tuh, guys. Potong lanjutin, Kak. Sisa. Malam, guys, sisa, guys. Kakak lagi Gimana rasa cok coklatnya? Enak, Guys, berasa coklatnya. Kayak Super Queen ya. Rasanya Super Queen, Guys. coklat, Guys. dapat coklat Super Queen, Guys. Coklatnya benar coklat lembut manis enak banget. Nah, saya mau matang nasi tumbeng ya guys nah guys, potong potong jangan banyak-banyak <tuk> jangan banyak-banyak <tuk> dah ini segini nah dikit, dikit. ini udah ini oh, sendiri eh, kita, kita buat membuat sendiri ya guys kita pakai telur bisa sendiri tangannya kita udah bersih ya ayam nih Dada da da kecil amat. Uh. Uh. Orek. Uh. Ini. Gak Gak Tuh tempe orek belum kamu. Pilih sendiri. Ini sangat lengkap. Ada tempe orek, nugget, ayam goreng, telur dadar, telur ini, cabe, eh ikan teri. Uh. Nugget Kayak hey, telurnya ketinggalan Tidak hmm. usah hmm. Kita lupa pakai sendok gua aja belum Ini hmm. ya yeah, guys Ini wow. ya yeah, guys, aku telurnya telur wadu telur. Aku juga mau makan Gimana rasanya? Uh, ayamnya empuk <tuk> Terus tempatnya <tuk> <adanya> gimana? <tuk> uh, Enak kan manisnya Telur hmm. belado dan telur goreng enak, hmm. enak terus, nugget dan riso hmm. enak banget. gorengnya dulu, nih Seluruh dadar Susah amat guys Ini kaget guys Terus seluruh dadar, aku makan tempe Terus Aku juga mau makan Satu Aku juga makan tempe ori Kita coba ini guys gur balado. Gimana guys? Udah, cobain dan kerupuk juga. Hmm. Baik. enggak guys? Hmm. nasi enak banget ya? Hmm. enak banget, ya. hmm. Juga enak banget nanti. Terus apa? juga enak. Juga enak, enak, banget enak, enak, kita makan ayamnya enak, enak, enak, enak, enak, enak, ngasinya enak, enak, enak, sini nonton. Lo mau makan korbadu? Ye. Yeah. Hmm. hmm. Kasi enak, nasi kuning juga enak banget deh. Hmm. Hmm. hmm. Kepanya? Tempe-nya empuk. Yeah. enak, dobel minyak. Dia gemesin banget. Hmm. Anak ayamnya empuk juga dan garing. Garing di luar, empuk di dalam. Terima kasih. Yeah. Uh, video guys. Enak tenak banget. Agak enak banget. Telurnya enak. Tisul, tisul itu. Tempe oreknya enak dan ayamnya juga enak. Tisul juga enak. Ini juga nih ada ikan teri, guys. Hmm. Tisul juga enak banget, guys. bukannya mantul. Kalau gitu kalian jangan lupa like, komen, subscribe dan share video kami. Jangan. lupa kita goodbye Bye bye. But, but, but, see thanks for bye. watching if the next video please bye. like comment share subscribe sncing girl bye. thank you bye bye okay <laughs>